Jangan lupa like, subscribe, di channel Fajar Duper. Saya heb channel Fajar Jeper Panjang rejek ini, akhir rejek ini eh. Mudah-mudahan dipadeng berkah barokkah, amin, ya robbal alamin Lagu kenapa jadi kenapa? Anggo bukan maning sin, ayahnya, Ardi yang punya ayah Ardi maturnya sun. Yuk, yang punya dua putra juga sudah beberapa malam tidak bisa tidur. Minggu dari tadi mungkin siang ini juga. dapat ayah. ayah. di dalam perang itu, uh, bulan Ramadan bosku makanya sore hari ini kita jalan-jalan uh, sambil uh, melihat-lihat uh, tradisi yang ada di kecamatan Losari kalau nggak mau bubur, ya lihat bergerombol bosku seperti apa bergerombolnya nanti kita lihat sendiri bosku yang sudah sakit kambing videonya sampai selesai dan yang mencari script silakan saksikan bosku mari bosku kita lihat seperti apa videonya Do it Putra Rosari, pesawat pesawat. jadi jinekna Anggo bukan Maningsing Ayai Andi Andi yang punya ayah Andi Matur kasun yo yang punya dua putra Rosari juga sudah beberapa malam sudah bisa tampil di sini dari tadi mungkin suruh hidup di sini Oke bosku, tadi kita sudah melihat obrol-obrol pengunggah sahur Di desa Mulyasari, Kecamatan losari kabupaten terbon Terpon uh, Lumayan bosku Pokoknya oh, okay yang belum subscribe, bosku silahkan subscribe Yang sudah subscribe, kalau tidak sampai selesai Oke bosku, jadi kita sampai sini bosku <Susik>